Halo Sobat Baik, Hati Tangan Pengharapan Saat ini tim Peduli Sama dalam persiapan uh, Untuk membagikan paket sembako. Karena di bulan yang penuh berkah ini Kami tim Peduli Sama yayasan Tangan Pengharapan Mau berbagi-bagi kasih kepada saudara-saudara kita yang Membutuhkan kiranya kita saling berbagi Di bulan penuh yang berkah ini Jangan di bulan ini saja Tapi setiap hari kita harus berbuat baik Kepada orang-orang di sekeliling kita Ikutin terus perjalanan kita Tuhan memberkati cek eh, yang tadi ngambil pete ya. Saya jualan mainan. Jualan mainan juga saya punya modal om. Kalau punya modal saya jualan tipu nyari gitu aja. Nyari jualan pete, itu. pete nyari pete doang. paling Almi bayar ceban. Ceban duitnya pakai buat modal mainan. Eh jual mainannya mainan begini om kalau apaan? Enak ginian Dijualin rp 3000 3000 dapat paling rp ratus perak, kalau kami semua udah Dari pagi sampai jam 9, jam 12, dapat 20 aja mah. Tapi kalau lagi kita lagi sedang lagi begini mah nggak ada anak-anak, udah tadi pulang. Balon pada pecah semua. Dan itulah balonnya terima kasihnya kita harus terima kasih juga om, om, tante. Hari ini kita mau membagikan 200 box paket nasi untuk saudara-saudara kita yang sedang berbuka puasa. Ini lagi dipersiapkan. Halo, Bang. Semangat ben. ya. Buka. Mantap. Ya, mantap. hebat Ini. masih mau dibungkus-bungkus dulu nasi uh, nasinya, ayamnya. Udah buka warung, Kak Warung sendiri Nasi ini udah ready Udah siap semua Tinggal perangkat 200 box nasi siap dibagikan Semangat Semangat, kawan, eh semangat, semangat. Harus semangat. Sikat Masa ke dalam, ya Kenapa udah masuk. nanti ya. Nanti kita bakal lihat sebelah ini lapangan Iya. Jadi nanti ada yang, ada yang bawah, ke bawah, ada yang... Ada satu, iya. Kita bagi ke bawah. Sama, sama, kita Sela. pakai payung sama, sama doa aja, ya. sama, sama grey aja. Hujan tetap semangat untuk pembagian, Kalau bu, ya. berapa orang di sini? 4 Halo Sobat baik tangan pengarapan. Terima kasih sudah mengikuti pembagian sembako dan nasi siap saji hari ini. Terima kasih buat orang-orang baik yang selalu mau mensupport program berdua sama Hingga hari ini kami terus membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Bagi Bapak Ibu yang ingin terus mensupport program berdua sama dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Seterusnya hati kami mengucapkan terima kasih. Live a better life.